Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu alla ilaha illallah wasahadu anna muhammadan wa rasuluh amma ba'du Jumpa kembali dengan akidah channel pada kesempatan kali ini spesial untuk ikhwan fila semuanya. Semoga hadirnya akidah channel di hadapan saudaraku semuanya sedikit bisa menjadi sebuah pencerahan dan edukasi untuk kita semua. Semoga saudaraku semuanya selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dan masih tetap dalam iman dan Islam kita Untuk kali ini masih dalam video-video reaction di mana untuk kali ini kita akan mengangkat dari channel Taibudin Ibrahim Yang akhir-akhir ini gencar menarasikan tentang jihad perekrutan kelompok-kelompok tertentu yang tetap diarahkan penyerangan di dalam Islam Nah, di sini kita tahu semuanya, ya. Tentang jihad, ya, kita sudah tidak asing lagi tentang uh, pembahasan jihad dan jihad. Ya, pada dasarnya jihad itu ada bermacam-macam, ya, <tuh> di masa peperangan dan jihad di masa. Dunia sedang damai Dan bagaimana si Udin menarasikan dan maksud tujuannya apa Nanti kita akan simak dalam video ini Yang lebih mengherankan kenapa si Udin ini setiap harinya selalu membahas tentang Islam Mungkin Ikhwan Villa semuanya bisa menjawab karena apa? Karena dia ingin menunjukkan bahwa dia biar disebut orang yang benar-benar tahu tentang Islam Nah oke okay, kalau kalau memang dia merasa lebih tahu tentang Islam Tapi ranahnya sangat berbeda dia menyampaikan Islam ke dunia maya Dengan narasi-narasi sebuah penggiringan kepada publik Supaya masyarakat luas itu dihantui dengan rasa ketakutan yang dia katakan nanti akan seperti ini, nanti akan seperti ini, nanti akan seperti apa yang dikatakan Si Udin. Gambaran-gambaran yang dinarasikan sebuah kengerian, padahal itu bukanlah hal yang sebenarnya uh, disampaikan oleh Si Udin. Pada akhirnya, orang yang tidak mengerti dan tidak bijak dalam mendengarkan apa yang dikatakan Udin akan merasa diantui dengan apa yang dikatakan. Si Udin ini Oke langsung kita simak videonya Bagaimana si Udin menjelaskan tentang jihad Nanti kita komentari Dan semoga Ikhwan Vila semuanya Masih tetap setia dengan aqidah Channel Jihad artinya berdu, Berjuang di jalan Allah Wajahidu Fisa bilillahi wa wa'amfusikum Zalikum khairul lakum Inkuntum ta'lamun dan berjihadlah kamu di jalan Allah Fisa eh, di jalan Allah Dan itu lebih baik bagi kamu kalau kamu tahu Jihad itu di Indonesia akhirnya dibuat sedemikian rupa Bahwa seolah-olah jihad itu bukan berperang nah, Mereka menghaluskan jihadnya itu Bahwa inilah jihad yang benar Kata mereka Nah di sini ya <tuh> memang dikatakan uh, yang pertama dia benar Tetapi nah ini ada satu hal satu konteks yang perlu dikutip yaitu menghaluskan kata jihad itu Dan kita tahu semua ber berjihad itu adalah berjuang di jalan Allah Tapi itu dalam kondisi perang Nah, yang dinarasikan si Udin ini, di mana ya, memang banyak orang salah mengartikan jihad itu yang sebenarnya konteksnya seperti apa dan tujuannya apa banyak sekali yang belum mengerti di mana jihad itu pada akhirnya setelah dinarasikan si Udin ini menimbulkan uh, rasa ketakutan bagi orang-orang yang tidak mengerti apalagi kelompok-kelompok tertentu atau orang yang di luar agama Islam bagaimana si Udin ini dengan videonya ini bernarasi jihad-jihad dan jihad kita simak kembali videonya. Jihadnya misalnya berusaha, seorang suami berjuang untuk menyiapkan makan dan minum anak istrinya, itu juga berjihad. Seorang pegawai negeri tidak mau melakukan kecurangan, tidak mengambil keuntungan dari kepegawaiannya nah, itu juga berjihad. Seorang petani, dia bekerja keras di mana-mana ah itu dia juga berjihad, dia seorang sopir, dia nyetir kendaraannya, itu juga berjihad, dan sebagainya, dan sebagainya. Tapi yang benar Al-Quran ini, nah, supaya saudara-saudara tidak salah kaprah bahwa berjihad itu adalah di medan peperangan. Nah itu namanya jihad, di luar itu ya bukan jihad, itu... Nah, di sini jadi narasi si Udin itu mengartikan jihad itu hanya di medan perang. Oke, kalau ayatnya mengatakan demikian, memang iya, jihad dalam saat peperangan. Tapi perlu diingat ya, banyak ayat yang menyebutkan yang mengandung perintah uh, tentang jihad ini. Oke, ayat-ayat yang mengandung perintah perang itu banyak ayat-ayat. Yang mengandung perintah memerangi mereka yang tidak beriman, juga banyak ayat-ayat yang mengandung perintah memerangi semua kaum musyrikin, juga banyak. Tetapi, nah, belajarlah kepada orang Islam, jangan kepada orang yang tidak mengimani Al-Quran. Karena apa? Kalau kita belajar pada orang yang tidak mengimani Al-Quran, pada akhirnya apa? Narasi kesesatan. Kenapa? Di dalam Al-Quran itu banyak misalnya di Al-Baqarah ayat 190, 191, 194 dan juga di an nahl ayat 126. Itu juga banyak dijelaskan misalnya di At-Taubah dan di An-Nisa. Banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang jihad ini. Nah tapi perlu diketahui ya jihad itu kata si Udin. Hanya untuk di medan perang Dan dia Kita ambil narasinya Bahwa orang yang mengatakan Jihad untuk keluarga Berjuang untuk keluarga Itu disalahkan oleh si Udin Itu bukanlah jihad Jadi <tuh> Di sini Memang benar si Udin Menjelaskan tentang jihad itu Berjuang di jalan Allah Pada konteks perang Nah tetapi dia tidak menyebutkan saat dunia ini damai apa arti jihad tersebut. Jadi, itulah ikan bilang. Nanti kita bahas. Kita kita dengarkan dulu video setelah dia menjelaskan, "Oh, ini salah. Kalau kamu ini ini ini, ini kamu katakan jihad. Dia hanya mengatakan jihad itu yang benar saat perang. Tapi kalau di luar perang itu bukan jihad ini kata Udin. Oh. Nah, saudara, uh, saya review kembali, saya review ulang uh, pelajaran yang dulu bahwa kenapa harus ber berjihad Nah, kenapa harus berjihad? Berjihad yang bagian uh, kemarin di bagian pertama itu saya sudah berbicara tentang iman. Baru kemudian Ah, nampaknya dia sudah beralih ke ini ya Nah perlu diketahui untuk ikhwan pula semuanya ya Jihad di dalam peperangan yang dinarasikan si Udin Oke okay, ayat Al-Quran memang ada Tetapi perlu diingat bukan berarti kata si Udin Melakukan seperti ini bukan jihad Nah sangat berbeda dalam keadaan damai ya Tidak dalam peperangan Jihad memiliki pengertian yang luas Itu loh Usaha mewujudkan kebaikan Misalnya berdakwah Pendidikan Ekonomi Dan kita memperjuangkan keluarga Itu juga berjihad Nah ini jihad Kalau dalam keadaan Damai Jadi gini ya Si Udin ini lebih menggiring opini Bahwa orang berdakwah itu ya Itu dari muslim itu Ini juga berjihad Si Udin itu menyalahkan Orang yang berjihad Dalam artian berdakwah Ini disalahkan oleh Udin Dia hanya mengartikan jihad itu Dalam kondisi perang Bahwa orang yang mengatakan jihad Di luar perang itu salah Nah, kalau Muslim sendiri itu mengartikan jihad itu sangat luas. Nah, saat kita uh, mencari, mencari nafkah untuk keluarga, kita mempertahankan harga diri kita. Itu juga jihad, tetapi dengan pengertian yang berbeda bukan pengertian dalam arti peperangan, menyampaikan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi dalam konteks yang benar, berdakwah yang benar itu juga berjihad. Nah, di sini si Udin menyetop itu. Itu Villa semuanya menyetop pengertian jihad hanya dalam arti yang sempit. Bukan arti yang luas Coba kita ulang videonya Supaya kita sedikit bisa mengambil kembali Apa yang dikatakan si Udin ya, janjikan kemarin Materi kedua ini adalah tentang jihad Jihad artinya berdu, berjuang di jalan Allah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 Bukan berperang, mereka menghaluskan jihadnya itu. Nah, di sini ya, jadi uh, narasinya adalah mereka menghaluskan berjihad itu, dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu, dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. Nah di dalam surat Al-Hajj ayat 78 itu dijelaskan tentang berjihad Jadi dalam artian yang konteks peperangan itu yang dikatakan si Udin itu Tapi dia tidak menjelaskan dalam kondisi damai Jadi orang yang mengatakan jihad di saat dunia ini sudah damai Kata si Udin itu bukan jihad Tetapi dengan arti luas pengertian umat muslim Umat Islam yang mengimani ya, Yang mengimani Ayat-ayat uh, suci Di dalam Al-Quran Berjuang-berjuang Memperjuangkan keluarga Itu juga berjihad gitu. Berdakwah Menyebarkan agama Agama Islam yang sebenar-benarnya Itu juga berjihad Nah disini sini kawan bila, semuanya Supaya kita juga Bisa memahami kalau orang tidak mengerti, tidak paham, Pasti langsung begini, Oh ternyata jihad itu hanya dalam kondisi perang. Kalau sudah tidak perang, itu tidak ada jihad lagi. Itu kalau orang yang sedikit memahami, Tidak secara luas memahami jihad. Oh berarti orang yang berdakwah yang katanya, Ayo kita berjihad. Ya, Ayo kita berjihad dalam uh, Menyebarkan agama Itu Itu pengertiannya Orang ini Si Udin ini itu bukan berjihad Nah inilah Ikhwan bila semuanya Supaya saudara-saudara kita mengerti Tidak gagal paham dengan yang dikatakan Udin Berjihad itu hanya di perang saja Kata si Udin Di luar itu tidak jihad Ini dia menyalahkan Para pendakwah yang dikatakan juga berjihad Padahal orang yang menyampaikan sebuah kebenaran Di jalan Allah itu juga berjihad Tapi dalam konteks yang sebenar-benarnya Jadi <tuh> ada e, banyak hadis Dan banyak ayat yang menjelaskan Tentang jihad secara luas Makanya bagi yang tidak mengerti Jangan ambil sepotong Belajarlah kepada umat Islam Jadi tidak ada penggiringan opini Bahwa jihad itu seperti apa yang dikatakan si Udin Udin mengatakan jihad hanya sewaktu perang saja Padahal ada pengertian lain tentang jihad sewaktu dalam keadaan damai Nah disitu banyak pengertiannya Belajarlah Ini karena kita membuat sebuah reaction video pendek Maka nanti kita akan bahas Seluas-luasnya di uh, video selanjutnya Bagaimana dia menarasikan tentang jihad ini Untuk menggiring opini bahwa Umat Islam itu menggemborkan Menggaungkan tentang jihad itu Untuk menakut-nakuti Orang lain, padahal narasi yang disampaikan Udin ini hanya dipotong, tidak dijelaskan secara luas tentang bagaimana jihad kalau negara ini sudah damai. Nah, hal-hal yang seperti ini yang kita harus jaga, dan belajarlah, belajarlah, dan saudara-saudara kita perlu masih banyak belajar. Untuk saya pribadi, juga perlu banyak belajar. Bagaimana kita menyikapi tentang jihad ini Jangan sampai kita mengartikan jihad ini pada tempat yang salah Atau arti yang salah Karena ada jihad sewaktu perang Ada jihad sewaktu negara ini damai Dan ayat-ayatnya bisa dibaca Sudah tak sebutkan di ayat di surat berapa saja Nah Nanti bisa di cross check sendiri bagi Villa semuanya atau saudara-saudara kita Kristen Silahkan belajar Di dalam Al-Quran bagaimana pengertian jihad yang luas Supaya tidak dalam kesesatan Yang pastinya kalau anda semuanya Belajar pada orang yang tidak mengimani kitab itu Pasti punya tujuan Kenapa? Kalau memang si Udin tidak memiliki tujuan negatif Pasti yang dibahas Bible Tapi kenapa dia membahas Al-Quran? Dengan narasi yang berbeda menghant, Seperti berkesan Menghantui orang banyak Nanti akan terjadi seperti ini Terjadi seperti ini Itulah misi si Udin Untuk memecah kesatuan negara Republik Indonesia Baik, Ikhwan. Villa semuanya nanti kita akan kembali dengan tema yang berbeda, pastinya sedikit video ini. Semoga bisa mem uh, memberikan pencerahan untuk Ikhwan. Villa semuanya dan semoga akidah channel hadir, bisa membawa manfaat sekaligus mempertebal iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Robbal 'Alamin. Sampai di sini dulu. Terima kasih atas dukungannya dan mari kita tetap dukung channel-channel muslim Untuk membantah mengadang para pengujat dan para misionaris Yang setiap hari berkeliaran di sekitar kita Untuk merongrong iman-iman saudara kita yang masih lemah Demikian dulu Akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu Tuhan